Marcel Widianto akhirnya menyerah dekati Selin Evangelista. Begini faktanya, pasangan yang ramai jadi perbincangan warganet karena intrik yang kontras bagaikan matahari dan bumi. Dilansir dari tribunmedan.com pada Minggu tanggal 23 Oktober tahun 2022, Marcel dikatakan menyerah menjalani hubungan dengan Selin. Awalnya banyak yang menduga Selin Evangelista dan Marcel Widianto berpacaran karena hanya gimmick belaka untuk mendongkrak popularitas keduanya. Dan benar adanya dalam beberapa wawancara mereka, Selin dan Marcel mengaku tak memiliki hubungan asmara apapun. Hal ini lantaran keduanya tak ingin hubungan mereka menjadi canggung jika suatu saat kandas di tengah jalan. Selin mengaku dirinya sudah begitu nyaman dengan Marcel, karena itu ia tak ingin suatu saat harus berpisah dari komika tersebut. Maka dari itu, keduanya hanya menunjukkan sikap seolah-olah mereka pacaran, ketimbang mengaku pacaran endingnya putuskan jadi nggak enak ungkap Marcel. Begitupun dengan Marcel, ia tak mau menjadi penyebab patah hati ketiga kalinya Selin di masa depan. Tetapi selain karena tak ingin menjadi penyebab patah hati Selin untuk ketiga kalinya, Marcel juga menjelaskan ada satu hal yang cukup berat untuk menjadi kekasih Selin. Hal ini disampaikan Marcel Widianto saat tampil dalam somasi YouTube channel Dedi Corbuzier, tanggal 16 Oktober tahun 2022. Komika berusia 26 tahun itu membeberkan biaya hidup Selin Evangelista yang terbilang tinggi. Salah satunya adalah artis cantik itu selalu mengeluarkan uang sampai 5 juta rupiah per minggu hanya untuk buah-buahan dikonsumsi keempat anaknya. Yang lu harus pikirin adalah betapa kuatnya gue kalau emang gue bisa jadi sama Celine, tutur Marcel Widianto Karena Celine tuh biaya hidupnya mahal banget Celine nih punya biaya hidup, 5 juta satu minggu khusus buat beli buah anaknya, lanjut Marcel Biaya hidup artis cantik bernama lengkap Prinsesa Celine Evangelista Monica Maurin tersebut diakui Marcel cukup berat Menurut Marcel, Selin termasuk perempuan yang luar biasa karena bisa memenuhi semua kebutuhan tersebut seorang diri. Itu berat banget pak, berat, sumpah. Itu belum makap, belum entar asuransi dan sebagainya. Kan jatuhnya investasi bodong, celetuk Marcel Widianto sambil tertawa. Meski Marcel yang kini bisa dibilang sudah cukup mampu untuk membiayai kehidupan Selin dan anak-anaknya, namun jiwa sederhana Marcel masih melekat. Itu terbukti Marcel kaget uang senilai 5 juta rupiah hanya untuk beli buah-buahan doang, lebih baik bikin kebun sendiri terus bercocok tanam sendiri celetuk Marcel sambil tertawa. Apalagi Marcel tahu kalau anaknya Celine bersekolah di sekolah internasional yang biayanya tidak sedikit, belum kebutuhan lainnya. Satu minggu 5 juta satu bulan 20 juta hanya untuk membeli buah-buahan doang lanjut Marcel dengan banyolan khas stand-up komedi. Begitulah ungkapan hati seorang Marcel Widianto, resiko dan tanggung jawab yang harus dia ambil kalau lanjut menjalani hubungan dengan Selin. Dari awal banyak warganet yang mengira hubungan mereka tidak akan lama tapi nyatanya cukup lama juga, lantas bagaimana tanggapan warganet tentang biaya hidup yang harus ditanggung Marcel, cek kolom komentar dan jangan lupa subscribe like dan share, terima kasih sudah menonton.